Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar bojuang Ekonomi Peta 1 Komando Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Hari Bayangkara, Polri 1 Juli 2022 Semoga di masa-masa datang Polri semakin dipercaya oleh rakyat Indonesia dalam menegakkan hukum demi terwujudnya keadilan. Saat ini sedang digulirkan terkait masalah presisi. Adapun pesan saya kepada sahabat rekan-rekan Polri agar tetap Humanis dalam menghadapi rakyat ya terlebih pada saat ada aksi-aksi demo. Ya, humanis ya kalau bisa ajak mereka rakyat Indonesia berbicara atau ngobrol yang ada di sekitarnya. Kecuali mereka yang ingin berbuat anarkis nah itu baru ditangkap. Ya kita semakin percaya bahwa dengan adanya kepolisian diharapkan keamanan terus terjaga di setiap lingkungan. Kita yang diharapkan dan kepada sahabat orang Indonesia ya yang mungkin yang masih ada yang belum tahu bahwa di setiap desa atau kelurahan di situ ada polisi ya yang disebut dengan oh, babin kamtipmas ya. Babin, atau bintara pembina, ya, Kamtipnas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan pernah ragu, ya. Kalau bisa, Raya Indonesia, mintalah nomor handphone atau nomor WA. Setiap Kamtipnas yang ada di wilayah masing-masing, yang ada polisinya, sehingga keamanan bisa terwujud. Dan mari kita sama-sama perangi saat ini terkait juga masalah. Uh, Obat terlarang yang beredar dan tetap jaga kekumpakan. Berapa Polri, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.